Selamat siang, Pak Mono. Jadi ini yang container office 20 fitnya nya yang tadi saya sampaikan sudah tiga sudah ready ini. Ini saya tunjukkan ya, Pak ya. Saya masuk ke dalamnya. Ini Ini MCB-nya. Kemudian exhaust ada satu, dua, tiga, empat. Nah, itu yang disana untuk AC, Pak. Nah, ini saklar lampunya ada dua. Nah, itu ya, Pak. Ya, lantainya keramik 40x40. 40. Nah, ini dindingnya. Nah, kalau kacanya ini, jendelanya bisa digeser, Pak. ya bisa digeser ya pak ya bisa dibuka ini di ke bawah gitu oke itu pak yang kontainer office 20 feet ditunggu ordinar ya pak ya